Halo guys kembali lagi di channel Adik Eya. Sapa teman-teman dulu. Hari ini Adik Eya mau pergi ke kota, mau pergi ke toko Paris guys untuk membeli mainan baru. Yeay Ayo kita pergi. teman-teman Kita sudah sampai di toko Paris Itu dia toko Parisnya teman-teman Oke okay, kita masuk teman-teman Dan ini dia teman-teman Tempat mainan Wah banyak mainannya teman-teman Mantap Ini dia teman-teman Ada mainan robot Wah banyak sekali teman-teman mainannya Ini dia teman-teman Wah ada mainan mobil-mobilan Nah itu dia adik E ya teman-teman Mau mengambil mainan bayi teman-teman Wah tapi tidak jadi kayaknya teman-teman Wah itu dia mainannya Nah ini dia teman-teman Banyak sekali mainannya teman-teman Ada mainan mobil-mobilan Ada mainan robot teman-teman Ada mainan kapal Wah banyak sekali ya teman-teman Bagus, Bagus juga teman-teman mainannya Wah mantap ini dia ada mainan mobil, ada mainan superhero, wah mantap teman-teman. Ada mainan Ultraman, wah mantap guys. Ini dia Ultraman, mantap. Uh -huh. Bagus bagus ya guys mainannya. Ada mainan robot ya, ada mainan senjata, wah banyak mainannya teman-teman. Kalau ke sini mau beli nggak semuanya? Wah, harus punya uang ya, teman-teman. Nah Ini dia, teman-teman. Mainan mobil. Wah, mobilnya warna hijau, kuning, warna biru, teman-teman. Ada juga mobil Tayo di sini, teman-teman, ya. Wah, bagus sekali, teman-teman. Nah, ini dia. Wah, ini dia, teman-teman. Power Rangers, teman-teman. Wah, pahlawan super. Power Rangers, mantap. Oke teman-teman, sekarang adik mau ambil mainannya Nah ini dia teman-teman, dia mau mainan kapal Oke teman-teman, tapi apakah dia mau jadi ambil nggak? Oh ternyata tidak, oh ternyata dia mau warna yang lain teman-teman Oh ini dia teman-teman, dia mau warna yang lain teman-teman Mainan kapal teman-teman, wah mantap ya teman-teman mainannya Ini dia mainan kapal guys oke sekarang kita akan pergi untuk membayar mainannya teman teman kita pergi ke kasir dulu ya kita sudah sampai di kasir kita akan bayar mainannya teman teman oke kita sudah selesai membayar teman teman dan sekarang kita akan pergi cari makan dulu ya teman teman karena sudah satu hari ini kita berjalan sudah lapar tentunya teman teman oke kita makan dulu teman teman ya teman-teman, teman-teman sudah makan ya oke, kalau belum makan, makan dulu ya teman-teman agar tidak sakit perut selamat makan enak mantap Uhuy. oke teman-teman, kita sudah ada di luar kita mau pulang ke rumah teman-teman sudah selesai makan sudah kenyang kita sudah dapatkan mainannya teman-teman mainannya adalah mainan kapal-kapal mantap sekarang kita akan pulang dan kita akan coba mainannya teman-teman oke okay? sudah sampai di rumah, kita sudah coba mainannya teman-teman, ini dia teman-teman mainan kapal, kapal itu dia teman-teman, kapalnya sedang berjalan mantap ya guys oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa teman-teman, untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi sampai jumpa teman-teman dadah